yang harus Bapak Ibu siapkan agar Bapak Ibu tidak salah dalam menginput DRH untuk pemberkasan NIP P3K guru di tahap 2 Bapak Ibu. Nah, sebelum kami ulas lebih lanjut Bapak Ibu tentang video kami Tentunya bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami Silakan Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe likes dan komen Agar Bapak Ibu bisa mengikuti video-video terbaru dari kami Baik Bapak Ibu, langsung saja Informasi ini saya kutip dari jpnn.com ya tentang penetapan NIP P3K guru tahap 2 Nah apa saja syarat-syarat yang harus Bapak Ibu siapkan ini ada 10 dokumen yang harus disiapkan guru honorer jadi Bapak Ibu sebelum mengisi DRH pada link akun SSJN Bapak-Ibu harus perlu menyiapkan 10, Bapak -Ibu, 10 dokumen ini wajib Bapak-Ibu jika nanti Bapak-Ibu 10 dokumen ini belum disiapkan otomatis Bapak-Ibu akan kesulitan langsung saja Bapak-Ibu apa saja 10 dokumen tersebut baik langsung saja Pengisian daftar riwayat hidup atau DRH untuk pemberkasan NIP P3K guru tahap 2 Sudah dimulai 24 Desember Jadi sudah dibuka mulai 24 Desember kemarin Bapak Ibu Dan berlangsung sampai tanggal 10 Januari tahun 2022 Nah Pengisiannya ini bagi tahap 2 Bapak Ibu dimulai dari tanggal 24 Desember sampai tanggal 10 Januari Nah, namun dari informasi yang sudah saya ketahui Bapak Ibu bahwa untuk tahap 2 ini belum bisa mengisi Bapak Ibu sampai tanggal 31 Desember ini Dikarenakan ini adalah hari terakhir pengumuman Pasca Sanggah jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang lulus P3K tahap 2 Itu nanti bisa mengisi pada tanggal 1 Januari tahun 2022 Nah artinya nanti Bapak Ibu memiliki kesempatan 10 hari Bapak Ibu Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 10 Januari tahun 2022 Nah oleh karena itu jangan sampai Bapak Ibu telat Untuk melengkapi syarat-syarat 10 syarat yang harus Bapak Ibu penuhi dalam persiapan pemberkasan NIP PPK persyaratan dokumen pemberkasan penetapan NIP PPK guru mengacu pada surat Dekuti Bidang Mutasi Kepegawaian BKN nomor Rai B.M. 042 S.G. 2021 Secara umum dokumen yang harus disiapkan guru honorer Yang lulus P3K guru tahap 1 sama Nah, Jadi Bapak Ibu syarat yang harus Bapak Ibu penuhi Untuk P3K tahap 2 ini sama dengan tahap 1 Bapak Ibu hanya saja waktunya yang berbeda kalau tahap satu kemarin mengisinya mulai tanggal 24 sampai tanggal 10 kalau yang tahap dua ini dimulai 1 Januari sampai tanggal 10 Januari nah langsung saja Bapak Ibu apa saja 10 dokumen yang harus Bapak Ibu persiapkan pertama adalah pas foto terbaru pakaian formal dengan latar terhadap belakang berwarna merah Bapak Ibu nah jadi dokumen yang pertama harus Bapak Ibu miliki atau Bapak Ibu siapkan adalah pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang warna merah nah untuk foto ini ya sesuai dengan apa yang sudah saya baca Bapak Ibu siapkan foto Bapak Ibu terbaru Jangan foto lama, kalau bisa Bapak Ibu foto baru dengan pakaian formal Nah, yang dimaksud pakaian formal ini Bapak Ibu Artinya Bapak Ibu menggunakan pakaian yang layak Boleh warna putih, boleh pakai jas, ataupun boleh foto batik yang memakai baju batik Yang penting Bapak Ibu jangan menggunakan kaos fotonya ini yang dinamakan foto formal, Bapak Ibu. Kemudian, latar belakang berwarna merah ini sudah cukup jelas. Jadi, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk menggunakan foto latar belakang hijau atau biru, atau tanpa background yang jelas merah. Bapak Ibu, ini adalah foto yang harus Bapak Ibu siapkan. Kemudian, yang kedua adalah hasil scan ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar. Jabatan sesuai kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Nah, dokumen yang kedua, Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu siapkan ini adalah scan ijazah. Bapak Ibu, scan ijazah asli. Bapak Ibu tidak boleh ijazah fotokopi yang disekan, yang boleh disekan hanya ijazah asli. Nah ijasa asli itu ijasa yang mana Bapak Ibu tentunya ijazah yang ketika Bapak Ibu gunakan untuk melamar jabatan contoh Bapak Ibu kemarin melamarnya S1 PGSD nah otomatis yang harus Bapak Ibu scan adalah ijazah S1 PGSD Bapak Ibu tidak boleh Bapak Ibu menyekannya ijazah S2 PGSD Nah karena yang disarankan di edaran ini adalah ijazah saat melamar jabatan sesuai kualifikasi pendidikan Jadi kemarin Bapak Ibu melamarnya S1 PGSD Ya yang disekan adalah ijazah S1 PGSD Bapak Ibu Jangan S2 ataupun selain formasi yang Bapak Ibu daftar kemarin. Nah, ini poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga Bapak Ibu adalah hasil scan transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan sesuai kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Jadi, poin yang ketiga yang harus Bapak Ibu siapkan adalah scan transkrip asli. Jangan legalisir jangan transkrip yang fotocopy tapi gunakan transkrip asli Bapak Ibu untuk mengupload di uh, link ini di pemberkasan DRH yang Bapak Ibu miliki jadi satu foto dua scan ijazah asli tiga scan transkrip nilai nah tentunya nilai yang liat dengan ijasa Bapak Ibu lalu yang keempat Bapak Ibu hasil scan asli daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani peserta dan sepuluh 10.000 formulir isianya sudah tercetak pada pas foto yang disediakan melalui laman sscasn bkn.go.id Nah, yang perlu Bapak-Ibu lengkapi form keempat ini adalah Bapak-Ibu menyeken asli daftar riwayat hidup Nah, formnya ada di mana Bapak-Ibu? Formnya nanti Bapak-Ibu ketika membuka laman SSCASN ini Nanti di situ, nanti Bapak Ibu akan disuguhi format lampiran data riwayat hidup. Nah, itu Bapak Ibu isi dengan lengkap dan detail, kemudian Bapak Ibu tempelkan materai ribu, ditandatangani, lalu di scan, kemudian di-upload. Nah, ini adalah poin yang keempat. Lalu poin yang kelima Hasil scan asli catatan kepolisian SKCK yang diterbitkan kepolisian Polres dan masih berlaku Syarat poin yang kelima Dalam melengkapi DRH Bapak Ibu adalah Hasil scan SKCK Bapak Ibu Nah SKCK ini SKCK yang diterbitkan dari Polres Bapak Ibu jadi polisi yang ada di Kabupaten kota Bapak Ibu kalau dari Polsek ini tidak diperkenankan nah oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum memiliki SKCK yang dari Polres Bapak Ibu mempunyai yang dari Polsek silakan membuat yang dari Polres karena SKCK yang dari Polsek itu tidak bisa digunakan jadi Bapak Ibu harus pahami SKCK yang Bapak Ibu gunakan yang Bapak Ibu scan dan diupload itu yang dari Polres bukan dari Polsek yang keenam Bapak Ibu hasil scan asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan-pelayanan kesehatan pemerintah nah syarat yang keenam untuk melengkapi DRH Bapak Ibu adalah scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani nah surat ini Bapak Ibu dikeluarkan dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit layanan pelayanan kesehatan pemerintah yang dimaksud surat ini Bapak Ibu cara membuatnya disarankan dari rumah sakit pemerintah Bapak -Ibu. kalau di daerah Magelang itu bisa rumah sakit RS Kementilan bisa Rumah Sakit Merah Putih yang ada di Melundu, bisa juga Rumah Sakit Jiwa yang ada di eh, Nah, Ketiga rumah sakit itu adalah rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Maka untuk Surat Kesehatan Jasmani dan Rohani, Bapak-Ibu silakan eh, menghubungi rumah sakit yang di situ ada dokternya yang berstatus PNS dan rumah sakit itu dikelola oleh pemerintah. Itu di-scan yang asli kemudian diunggah. Lalu yang ketujuh Bapak Ibu, hasil scan asli surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, psikotropika, resursor dan zat adik adiktif lainnya yang ditandatangani dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menguji zat tropika nah Lalu berkas yang ketujuh adalah scan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba Bapak Ibu Ini biasanya satu paket dari rumah sakit yang ada di poin 6 ini Jadi Bapak Ibu nanti sekalian ketika mengurus ini langsung saja membuat ini Itu nanti bisa digunakan untuk kemerkasan Lalu yang ke kedelapan hasil scan asli surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh bersangkutan dan bermaterai Rp10.000 yang berisi tentang nah lima poin ini semuanya nanti Bapak Ibu beri materai Bapak Ibu ya beri materai Rp10.000 kemudian Bapak Ibu tandatangani lalu baru di-scan saran saya lima poin ini nanti materainya, jangan matre satu dibuat gantian, tidak boleh. Bapak ibu tidak disarankan. Pastikan bapak ibu menyiapkan 5 matre yang nilainya sepuluh ribu, kemudian ditempelkan di lima poin berikut. Apa poin itu? Kelima ini ya, nomor satu. Perhatikan, nomor satu adalah tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan pidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih nah jadi lima surat pernyataan poin ini lima poin surat pernyataan ini yang pertama adalah surat keterangan bahwa Bapak Ibu tidak pernah dipidana ini poin pertama ya Nanti tanda tangan ini bermaterai lalu di scan Kemudian yang kedua Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat Atas permintaan sendiri atau dengan tidak hormat Sebagai CPNS, PNS, PPK, TNI, Polri Jadi yang kedua Poin yang kedua Bapak Ibu menyatakan Surat pernyataan tidak pernah berhenti secara hormat Mengundurkan diri atau secara tidak hormat menjadi CPNS, PNS, PNK, PPK, TNI, dan Polri Nanti yang poin surat poin yang kedua Lalu poin yang ketiga tidak berkedudukan sebagai CPNS Jadi Bapak Ibu bukan PNS, PNI, atau Polri, atau pegawai p 3 Terus yang keempat tidak menjadi anggota pengurus partai politik terlibat politik praktis Nah bagi Bapak Ibu yang dulu pernah menjadi anggota partai politik atau pengurusnya, nah ini silakan mengundurkan diri dan bersedia untuk tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik dengan dibubui materai 10.000 dan tanda tangan lalu di scan. Ini yang keempat. Lalu yang kelima, poin yang kelima adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah Nah untuk lima poin ini surat pernyataan ini nanti Bapak Ibu bisa download di eh, link komen yang ada di bawah ini nanti saya sertakan Bapak Ibu untuk 5 poin ini formatnya seperti apa nanti akan saya share di kolom komentar bapak ibu lalu yang sembi ke sembilan bapak ibu hasil scan asli bukti pengalaman kerja yang disahkan oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja nah untuk poin 9 ini bapak ibu ini bagi bapak ibu guru honorer sering mengalami kesulitan apa sih hasil bukti pengalaman kerja yang harus di-scan itu nah Bapak Ibu untuk poin sembilan ini Bapak Ibu bisa menyeken surat tugas pembagian jam mengajar ini bagi guru honorer untuk PPPK guru honorer jadi Bapak Ibu bisa apa menyeken surat ke pembagian jam mengajar yang paling terakhir, yang satu tahun terakhir itu nanti bapak ibu scan, atau bisa juga dilampiri uh, surat keterangan uh, bekerja oleh kepala dinas atau instansi terkait. Nah itu nanti yang scan di sini bapak ibu, jadi jangan sampai keliru hasil kumpul pengalaman kerja ini boleh pembagian jam mengajar yang satu tahun terakhir. Atau surat keterangan kepala dinas bahwa Bapak Ibu pernah mengajar di sekolah Kemudian yang terakhir, yang poin 10 adalah hasil scan asli surat lamaran Nah ini nanti Bapak Ibu menulis kembali surat lamaran ya Untuk ditandatangani, kemudian di-scan, dan nanti di-upload ke dalam laporan drh untuk pemberkasan eh, NIP PPK tahun 2021 demikian Bapak Ibu informasi dari saya tentang 10 berkas atau 10 dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan dalam pemberkasan NIP PPK guru di tahap 2 demikian informasi dari kami kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri